Apa kabar generasi penerus bangsa? Semoga senantiasa dalam lindungannya Video ini akan membahas tentang Omnibus Law dan tantangan penerapannya di Indonesia Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya di Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan 5 hal yang akan dikerjakan selama periode kedua ini Salah satunya adalah menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. Program presiden kemudian ditindaklanjuti dalam penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2020-2024. Pada sidang paripurna DPR RI tanggal 17 Desember tahun 2019, DPR RI menetapkan 248 rancangan undang-undang yang menjadi prioritas. Dari daftar tersebut, terdapat tiga rancangan undang-undang atau RUU yang disebut sebagai Omnibus Law Yaitu RUU tentang cipta lapangan kerja RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian Dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Rencana ini menjadi program serius pemerintah di mana tanggal 5, 5 Oktober 2020 kemarin, di... pemerintah bersama DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja atau RUU Ciptaker Pengesahan ini memicu reaksi masyarakat dari berbagai kalangan, baik itu sebagai buruh, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, bahkan para pakar. Kritik demi kritik dicuatkan melalui media hingga demonstrasi di berbagai daerah. Pertanyaan yang paling mendasar adalah: apa yang dimaksud dengan omnibus law? Apakah bisa diterapkan di Indonesia? Mari kita kupas bersama secara akademis berdasarkan berbagai jurnal yang saya bahami, kurang lebihnya sebagai berikut: konsep omnibus law. Beberapa literasi mengawali pengertian omnibus secara gramatikal, yaitu kata omnibus, berasal dari bahasa Latin, artinya adalah untuk semuanya sedangkan law artinya hukum Mudahnya, omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan atau mencabut banyak undang-undang Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Kanada Konsep omnibus law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak atau overregulasi dan tumpang tindih atau overlapping Apabila permasalahan ini diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit Belum lagi, proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai dengan kepentingan Ada banyak sekali negara-negara yang telah mengadopsi Omnibus Law, seperti Serbia, Argentina, Australia, Belgia, Kanada, Chile, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Belanda, Polandia. Portugal, Romania, Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, Thailand, Inggris, dan masih banyak lagi negara lain Misalnya Serbia Serbia pada tahun 2002 meng mengadopsi konsep Omnibus Law untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina undang-undang yang dibentuk dengan konsep ini mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vosfordina konsep ini mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vosfordina mengenai budaya, pendidikan bahasa, media kesehatan, sanitasi jaminan kesehatan pensiun, perlindungan sosial pariwisata, pertambangan pertanian, dan olahraga lantas bagaimana dengan di Indonesia? Penerapan omnibus law di Indonesia dihadapkan dengan beberapa tantangan. Yang pertama, teknik peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan bahkan sampai dengan format dan teknik perancangan undang-undang diatur secara rigid dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011. Konsep omnibus law sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkap Bappenas, sepanjang tahun 2000 hingga tahun 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2446 peraturan Sementara itu produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Didominasi oleh perda kabupaten atau kota sebanyak 25.575 peraturan Disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan Merujuk pada data pusat studi hukum dan kebijakan Indonesia Dari tahun 2014 sampai Oktober 2018 Telah terbit 7.621 peraturan menteri 765 peraturan presiden 452 peraturan pemerintah dan 107 undang-undang data tersebut belum termasuk regulasi yang terbit dalam rentang waktu 2 tahun terakhir yaitu dari November 2018 sampai dengan sekarang selain jumlahnya yang terlalu banyak regulasi ini juga tumpang tindih sehingga untuk memperbaiki satu persoalan tidak cukup hanya dengan merevisi satu undang-undang saja misalnya apabila terdapat masalah pengaturan soal kehutanan yang mengharuskan regulasinya diperbaiki maka yang harus direvisi adalah undang-undang nomor 41 garis miring 1999 tentang kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam kebijakan lain, misalnya undang-undang nomor 32 garis miring 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau undang-undang nomor 5 garis miring 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Selain regulasi yang terlalu banyak, terdapat beberapa permasalahan mendasar lainnya. Pertama, tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan Baik itu di tingkat pusat maupun daerah Dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan Kedua, adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan Menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur Ketiga, ketidaktaatan terhadap materi memunculkan persoalan hiperregulasi Dan yang keempat, efektivitas peraturan perundang-undangan Juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi Materi muatan untuk jenis-jenis peraturan perundang-undangan Di bawah undang-undang, yakni peraturan pemerintah dan peraturan presiden Berisi materi untuk menjalankan atau yang diperintahkan oleh undang-undang Selain itu, materi muatan peraturan presiden Dapat pula untuk melaksanakan peraturan pemerintah Ataupun materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Pada praktiknya, banyak topik permasalahan yang sesungguhnya dapat diatur dengan satu produk peraturan perundang-undangan Tetapi pada kenyataannya Justru diatur dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Pendidikan Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Terdapat pula Undang-Undang yang bersifat khusus dalam sektor pendidikan Yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran Tantangan yang kedua adalah penerapan asas Salah satu asas hukum yang dikenal adalah lex specialis derogat legi generali. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Beberapa contoh penerapan asas ini dapat kita lihat antara KUHP dengan undang-undang tindak pidana korupsi, di mana undang-undang tipikor ini merupakan lex specialis dari KUHP atau undang-undang khusus dari KUHP. Contoh lain Undang-Undang Pemerintah Daerah sebagai legi generali atau hukum yang umum Dengan Undang-Undang DKI, Undang-Undang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Papua sebagai atau hukum khusus Misalnya lagi, antara Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tantangan yang ketiga adalah kekhawatiran recentralisasi Artinya, semua aturan, baik di pusat maupun di daerah, dibuat secara terpusat Undang-Undang Omnibus Law di negara asalnya merupakan negara federal Dalam negara kesatuan dengan dasar otonomi, Omnibus Law berpeluang mereduksi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah termasuk daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah khusus, memiliki otonomi khusus, atau daerah istimewa. Permasalahan ini perlu dicermati secara hati-hati, karena akan menganulir sistem otonomi daerah yang telah diperjuangkan pada masa reformasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dipikirkan agar RUU Omnibus Law tidak sekedar menghapus atau merevisi, namun diberikan juga klausal sebagai berlaku khusus. Artinya, sepanjang tidak terkait langsung dengan apa yang dituju dengan RUU Omnibus, ketentuan undang-undang lain masih berlaku untuk hal-hal tertentu dan tidak dihapus secara keseluruhan. Nah, dari tantangan-tantangan tadi, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menerapkan Omnibus Law di Indonesia. Yang pertama, penyederhanaan regulasi. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan belum memasukkan konsep Omnibus Law sebagai salah satu asas dalam pembentukan Undang-Undang Namun demikian, Omnibus Law bukanlah hal yang terlarang Muhammad Nur mengemukakan lima langkah agar Omnibus Law bisa efektif dan tidak disalahgunakan Pertama, DPR bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunannya Sebab Omnibus Law memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan menuntut pihak yang membuat, menjangkau, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan terkait Dua, DPR dan pemerintah harus transparan dalam setiap informasi perkembangan proses perumusan Undang-Undang Sabu jagat ini Ketiga, penyusunan harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci Keempat, penyusunan harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat Dan yang kelima, penyusunan harus melakukan preview sebelum disahkan Terutama dalam melakukan penilaian dampak yang akan timbul dari undang-undang yang akan disahkan Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah penerapan omnibus law itu dalam membentuk undang-undang harus partisipatif Pembentukan undang-undang harus partisipatif, begitu pun dalam membentuk undang-undang dengan konsep omnibus law Omnibus law memiliki karakteristik khusus yang dapat membahayakan demokrasi Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan oleh karena itu DPR dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas Apabila merujuk pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Harus dilaksanakan bukan hanya sekedar formalitas Dalam hal ini negara harus menciptakan wadah untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik secara jelas Selama ini Mekanisme partisipasi publik masih samar-samar Sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dibandang sebagai syarat formal Publik merupakan subjek dari berlakunya undang-undang sehingga harus berpartisipasi di dalamnya Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat Kemudian, merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sejatinya, partisipasi publik itu juga mendapat jaminan Coba kita pahami kembali, pasal 28D ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan Sayangnya, dalam membentuk undang-undang, hak -undang, setiap orang untuk mendapat kesempatan yang sama tersebut dilupakan Partisipasi publik belum mendapatkan jaminan hukum yang lebih baik khususnya mekanisme dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan hasil dari tidak lanjut aspirasi tersebut serta pembangunan mekanisme komunikasi atau aspirasi seharusnya berjalan dua arah. Publik seringkali dilupakan dalam pembentukan undang-undang yang mengakibatkan sebuah undang-undang mendapatkan penolakan dari masyarakat. Penolakan terhadap suatu undang-undang sejatinya tidak akan terjadi apabila aspirasi rakyat terakomodir dalam pembentukan undang-undang Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan siapa mendapat apa Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan Begitupun dalam merealisasikan keinginan pemerintah menerapkan konsep Omnibus Law untuk merevisi dan atau mencabut banyak undang-undang yang dinilai menghambat ekonomi dan investasi Sebaik apapun konsep yang ditawarkan tetapi tanpa partisipasi publik produk hukum yang dihasilkan akan tetap sulit untuk diterima Apabila merujuk pada perkembangan zaman penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya de demokratisasi. Masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya. Sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi menjadi wilayah dominasi, birokrat, dan parlemen Meskipun partisipasi masyarakat ini terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu undang-undang yang dihasilkannya akan dapat berlaku efektif di masyarakat Namun setidaknya langkah partisipasi yang ditempuh oleh lembaga legislatif dalam setiap pembentukan undang-undang akan mendorong masyarakat untuk menerima hadirnya suatu undang-undang Hal yang penting untuk diperhatikan adalah harus ada mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan yang jelas Pada tahap harmonisasi, terdapat dua permasalahan yang terjadi dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan Pertama, dalam harmonisasi pembentukan undang-undang peraturan pemerintah atau perpres Dan kedua, harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah tahapan ini lebih melihat pada keterkaitan satu peraturan atau rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain tanpa melihat pada kesesuaian substansi dengan materi muatan jenis peraturan perundang-undangan tersebut dampaknya lahir berbagai peraturan yang substansinya bukan merupakan materi muatan dari jenis peraturan perundang-undangan itu. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Dwi Anggono terhadap 239 undang-undang selama periode 1999 sampai 2012 ditemukan 14 undang-undang yang substansinya bukan materi muatan undang-undang idealnya dalam tahap harmonisasi ide pembentukan undang-undang dari pemerintah maupun DPR dapat dinilai apakah sesuai atau tidak dengan materi muatannya Hal ini tentunya yang berpotensi dalam pembentukan undang-undang melalui konsep omnibus law. Walaupun sifat dari undang-undang yang terbentuk melalui konsep ini adalah merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang, sementara itu permasalahan harmonisasi pada pembentukan peraturan daerah didominasi oleh tumpang tindih kewenangan yang melibatkan Kemenkumham melalui kantor wilayah di daerah dan juga Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. Kedua Kementerian ini merasa memiliki kewenangan dalam melakukan harmonisasi atau bahkan pembentukan perda secara keseluruhan Sebagai contoh pada saat Kemenkumham menerbitkan peraturan Menteri Untuk mengatasi permasalahan regulasi tidak cukup hanya sampai pada Omnibus Law saja Apabila tidak ada mekanisme harmonisasi yang jelas Penerapan Omnibus Law untuk mengatasi masalah regulasi juga tidak akan efektif Kemudian hal yang tak kalah penting lagi untuk diperhatikan adalah Evaluasi peraturan perundang-undangan yang akan direvisi menggunakan konsep Omnibus Law Pada tahap evaluasi, undang-undang yang akan direvisi dan atau dicabut melalui Omnibus Law perlu dikaji betul Dalam hal ini yang perlu dipahami bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna Namun, dalam hal memperbaiki ketidaksempurnaan juga harus memperhatikan aspek lain Apabila undang-undang disempurnakan di satu sektor maka sektor yang lain jangan pula sampai diabaikan atau dikorbankan Perlu dipahami juga, persoalan ekonomi dan investasi merupakan persoalan yang paling banyak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat Tidak jarang, investasi justru menimbulkan konflik yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh investor Jangan sampai hal ini terjadi Empat hal ini perlu diperhatikan agar penerapan Omnibus Law di Indonesia diterima oleh masyarakat dan berdampak positif bagi bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan nasional dan cita-cita nasional Indonesia sebagaimana yang telah termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, ada beberapa kelebihan dan kelemahan penerapan konsep Omnibus Law dalam menyelesaikan sengketa regulasi di Indonesia. Yang pertama, mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien Menyeragamkan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menunjang iklim investasi Ketiga, pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien, dan efektif Empat, mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama Lima, meningkatkan hubungan koordinasi antar instansi yang terkait, karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu dan yang keenam adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan Sedangkan kelemahannya Yang pertama membuka peluang akan ditolak pada saat paripurna atau judicial review Seperti yang terjadi penolakan saat pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 kemarin Berita yang beredar bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja menuai penolakan Baik itu dari fraksi partai politik Mahasiswa, buruh, organisasi masyarakat, dan para pakar baik itu dilakukan melalui media hingga demonstrasi Perlu diperhatikan bersama ketika menyerap informasi agar hati-hati Supaya mendapatkan informasi yang valid sehingga mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang keliru atau berita hoax Berita terbaru keterangan pers yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Bogor pada tanggal 9 Oktober 2020 kemarin melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden. Presiden meluruskan beberapa berita yang hoax dan mempersilakan masyarakat yang belum menerima Undang-Undang Ciptaker agar menempuh jalur konstitusi yaitu judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Kelemahan selanjutnya adalah Legislatif merasa tanda kutip dikepiri karena proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak melibatkan legislatif. Dengan asumsi omnibus diterbitkan presiden dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan kelemahan yang selanjutnya adalah akan mempengaruhi stabilitas sistem hukum nasional akibat orientasi kebijakan pemerintah yang berubah sesuai kehendak rezim yang memerintah. Akhir kata dalam sejen ini, Marilah kita menjadi warga negara yang dewasa, yaitu warga negara yang kritis dalam berpikir dan cerdas untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan salam Pancasila.